sangat istimewa yang terhormat Wakil Dekan 1 Wakil Dekan 2 Wakil Dekan 3 yang terhormat Ketua Jurusan Sekretaris Jurusan Koordinator Program Studi Kepala Bagian Umum para dosen, para tenaga kependidikan, adik-adik siswa yang rajin mengikuti apel di setiap minggunya ini Pertama, tentu mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita masih diberi kesempatan, kesehatan untuk terus mengikuti apel di setiap minggu. Hari ini 20 Februari 2023, terasa sangat, sangat istimewa rasanya memang, karena di bulan ini begitu banyak teman-teman eh, yang merayakan hari ulang tahunnya. Dan saya kira eh, di tahun 2023 ini memang luar biasa. Eh, pertama, karena kalau saya lihat teman-teman eh, semuanya ini tetap konsisten eh, dari minggu ke minggu mengikuti apel eh, yang kita lakukan secara periodik. Saya yakin ini bukan karena persoalan rimun, eh, tapi ini adalah persoalan karena kita memang melatih diri untuk berusaha eh, bersikap konsisten mengikuti apel setiap minggunya. Saya selalu berkali-kali menyampaikan Apresiasi yang tinggi kepada teman-teman yang tetap konsisten Mengikuti apel setiap minggunya Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian Yang saya banggakan serta adik-adik siswa Ada beberapa hal penting yang selalu saya sampaikan kepada semuanya Bahwa di setiap apel ini akan selalu saya usahakan untuk memberikan informasi kepada semuanya meskipun eh, tidak terlalu banyak informasi yang bisa saya sampaikan karena memang harus saya atur ritmenya selain untuk menguji konsistensi kita semua sekaligus untuk berusaha eh, bapak ibu serta saudara-saudara semuanya eh, berpikir kira-kira apa ya minggu depan yang akan disampaikan oleh Pak Dekan? kira-kira begitu Nah jadi pasti ada sesuatu yang baru Nah apa yang baru kira-kira hari ini Tentu yang baru adalah satu hal yang luar biasa Karena Bapak Ibu serta saudara-saudara semuanya tetap konsisten Mengikuti apel, itu sesuatu yang baru Karena ini kita lakukan berbulan-bulan Dan saya melihat yang apel juga begitu banyak Masih banyak dan mudah-mudahan nanti minggu berikutnya bertambah banyak Info penting Menurut saya dan saya yakini bahwa itu juga penting bagi kita semuanya bahwa uh, kita akan mulai pula kuliah tanggal 27 Februari dan untuk menuju ke sana, satu hal yang paling penting yang harus kita lakukan adalah barangkali surat saya sudah diterima ya oleh Bapak Ibu serta saudara-saudara semuanya bahwa uh, untuk perasaran agar semua perkuliahan bisa berjalan lewat sistem maka profil data dosen dan RPS harus segera diinput, kira-kira begitu ya. Dan kalau tidak salah kita akan tunggu sampai tanggal 23 jika tidak salah ingat, ya. Karena 24 itu sister sudah normal kembali. Kemarin saya sudah berbincang dengan Profesor Bayu Taruna dan dia menjamin 24 itu semua sudah beres. Jadi oleh karena itu, maka kegiatan teman-teman yang akan apa namanya itu, yang mengkarantina dosen tanpa terkecuali bisa dilakukan mulai tanggal 22, 23, 24 input. Sehingga 27 sudah bisa kuliah. Tanpa input RPS, kuliah tidak akan bisa berjalan. Karena sistemnya sudah semakin tekat dengan mendasarkan diri berbasis kepada ip pada sistem. yang pertama. Oleh karena itu, saya mohon dengan hormat kepada semua dosen tanpa terkecuali agar segera merapatkan timnya memutuskan RPS-nya seperti apa lalu sebelum kuliah dimulai tanggal 24 itu harus sudah upload sehingga Senin bisa kuliah. Yang pertama Bapak Ibu serta saudara-saudara semuanya. Yang kedua adalah alhamdulillah tanggal 17 Februari kemarin ada alumni sebagian alumni ya, karena alumni FISIP itu luar biasa Masa, banyaknya uh, tapi ini sebagian dan semuanya dari HI dan saya lihat semuanya wajahnya berbahagia sekali, bergembira karena puluhan tahun belum pernah uh, di FISIP sebagiannya lalu kemudian mereka FISIP sehingga perbedaan begitu nyata uh, infrastruktur, uh, IT, termasuk orangnya uh, tidak pernah membayangkan bahwa dua puluh tahun yang lalu kelihatan gagah perkasa cakep dan seterusnya begitu ya sekarang sudah sepuh rambutnya putih semua dan terusnya tapi bukan saya itu yang lainnya ya. kira kira begitu ya nah mereka memiliki posisi yang sangat strategis yang kemarin datang sekitar 12 orang ada anggota Dewa, anggota dpr pusat gitu ya ada pebisnis yang sukses dan kemudian ada Uh, apa namanya, dosen juga ada dan beberapa yang lain yang posisinya sangat strategis masing-masing kalau uh, saya lihat ketika kita kemudian berbincang-bincang dan mereka semua menjamin bahwa adik-adik mahasiswa kita akan bisa magang di tempat mereka. Ini tentu luar biasa. Kita berikan aplaus untuk alumni HDI 93 dan mereka berjanji uh, akan secara periodik melakukan pertemuan-pertemuan seperti itu, dan tentu diperbesar, skalanya diperbesar, diperbesar, diperbesar seperti itu. Sehingga, bagi kita Bapak-Ibu serta Saudara-saudara sekalian, target indikator kinerja tambahan tentang keberadaan alumni, wadah alumni, itu bukan sesuatu yang sulit untuk dicapai. Meskipun tahun 2022 kita sudah melakukan itu. Nah, sehingga dengan begitu maka eh, kita tentu berharap secara periodik akan ada pertemuan-pertemuan dengan alumni eh, yang kemudian eh, bisa kita optimalkan gitu ya saling memberikan manfaat eh, kepada mahasiswa dosen dan seterusnya ya bisa magang bisa riset dan seterusnya. mereka telah menyampaikan hal itu ini luar biasa yang terakhir ya karena nanti saya sangat berharap hmm, Bapak Ketua Senat juga memberikan semacam pausia uh, kira-kira begitu ya? atau memberikan sambutan uh, sepatah dua patah kata untuk menyemangati kita yang ada di sini kemudian uh, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian yang terakhir adalah uh, saya uh, selalu berulang kali mengatakan bahwa uh, apa namanya tidak mungkin kinerja itu bisa kita dengan cara bekerja sendiri mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan kemampuan sendiri kapan hari tenaga-tenaga kependidikan sudah melakukan pelatihan kalau saya lihat itu kira-kira mungkin lebih tepat spiritual leadership, kira-kira begitu ya tapi kemarin memang kita kemas sebagai apa itu, capacity building tapi yang disasar memang tidak hanya akal pikiran, tapi juga hati nurani sehingga bekerja hanya dengan akal, bekerja dengan hanya fisik, tanpa dilambari dengan bekerja dengan hati yang bersih, itu akan menjadi sia-sia. Nah, kemarin, tenaga kependidikan sudah, tanpa terkecuali, sudah melakukan semua itu, sehingga saya sangat yakin bahwa sepulang dari pelatihan itu, kinerja kita akan semakin bertambah baik. Kenapa demikian? Nah, karena semakin tercipta rasa kebersamaan. Rasa eh, kekompakan, rasa solidir, solidaritas, soliditas Sehingga kemudian eh, itu semua akan menguara pada pembentukan kinerja yang lebih baik Indikator kinerja utama kita, di mana IK1 itu belum tercapai pada tahun 2022 dua akan tercapai Indikator kinerja utama Delapak, di mana di sana ada program studi bertaraf internasional Terakreditasi internasional, insya Allah tercapai karena pada tanggal 17 April nanti BBA agri akan melakukan semacam review terhadap apa yang telah diusulkan oleh program studi AI mudah-mudahan semuanya eh, tercapai Bapak Ibu sekalian kata kuncinya cuma satu untuk mewujudkan kinerja apa itu kebersamaan kekompakan, solidaritas sesama kolega dan soliditas tanpa itu semua yakinlah bahwa pinerja tidak akan tercapai kalau bekerja sendirian, meskipun kemampuannya luar biasa, yakinlah bahwa itu akan sia-sia jadi kebersamaan itu adalah segala-galanya soliditas itu segala-galanya kekompakan itu segala-galanya botong royong itu segala-galanya tanpa itu nonsen pinerja akan bisa kita saya kira demikian eh, yang dapat saya sampaikan Mudah-mudahan uh, kita tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bertemu kembali di apel minggu mendatang. Terima kasih uh, atas perhatiannya. Mohon maaf bila mana ada yang kurang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanat Ketua Senat Pendidikan Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam umum rasbi astu, namo buddhaya. Ibu yang sihormati Pak Dekan, para Wakil Dekan, dan segenap dosen tendik adik-adik eh, yang sedang makan dari SMA, Alhamdulillah pada hari ini suasananya juga cerah, kita bisa bertemu dalam uh, kegiatan agar pagi, tanggal 20 Februari tahun 2023. Mohon maaf, saya memang mencuri waktu meskipun sebentar, uh, saya memang meniatkan untuk berkunjung ke setiap fakultas di Universitas Jember ini, dalam kapasitas sebagai ketua senat Universitas Jember eh, agar iya saya bisa mengenal lebih dekat lagi suasana, situasi dan lain hal. Sekaligus saya ingin memperkenalkan bahwa eh, mungkin di antara kita belum banyak yang tahu bahwa sejak beberapa bulan terakhir Universitas Jember ini memiliki ketua senat sendiri. Jadi kalau selama ini, Ura Jember yang terdengar hanyalah Rektor karena memang jabatan Ketua Senat dirangkap oleh Rektor. Nah, sejak beberapa bulan yang lalu, sesuai dengan amanat statuta yang baru, Ketua Senat ini dijabat oleh yang bukan Rektor. Nah, saya karena adalah anggota Senat dan bukan Rektor, Dijabat bukan rektor, bukan wakil rektor, bukan dekan. Nah, saya termasuk yang bukan-bukan tadi, jadi bukan rektor, bukan wakil rektor, bukan dekan. Saya adalah anggota senat, wakil dosen, dan karena itu memenuhi syarat untuk diamanahi sebagai ketua senat. Nah, itulah sebabnya sekarang dengan status yang baru, Ultrasimber memiliki ketua senat. Nah, hormati, saya ingin memastikan bahwa organisasi Rajember ini nanti bisa berjalan dengan baik sesuai dengan regulasi, sesuai dengan aturan yang ada dan sanggup bisa mencapai apa yang menjadi target apa yang sudah diprogramkan dalam setiap tahun dan dalam apa namanya empat eh, jangka panjang Uni Itulah sebabnya, Ibu Bapak yang saya hormati, jika misalnya mendapatkan atau menemukan, menemui berbagai persoalan, berbagai masalah yang ada hubungannya dengan lembaga kita, saya kira Ibu Bapak bisa kalau misalnya tidak sempat atau tidak punya kesempatan untuk menyampaikan kepada pimpinan, bisa disampaikan secara setiap Fakultas ada, ada anggota Senat yang wakil-wakil dosen, ada anggota Senat yang dari unsur Profesor, ada anggota Senat yang dari unsur Dekan, Monggo. Jadi bisa disampaikan dan tentu semua apa yang nanti akan disampaikan, keluhan, masalah ini, sampaikan pasti nanti akan saya respon dan akan saya tindak lanjuti sesuai dengan domain tugas yang melekat pada apa, ketua senat tersebut. Saya ingin garis bawahi bahwa tahun 2023-2024 adalah tahun yang krusial bagi Universitas Jember. Mengapa? Tahun itu adalah tahun yang penuh dengan dinamika politik nasional. Saya kira langsung atau tidak pasti suasananya akan berpengaruh juga kepada Universitas Jember. Tahun 2023-2024, kalau boleh saya gambarkan, adalah tahun yang kita mengalami transisi yang luar biasa secara keorganisasian. Kita mulai memberikan peran penting terhadap status kita setelah dinyatakan sebagai badan layanan umum. Saya kira masih belum sepenuhnya optimal, tetapi, Hormati, ternyata status badan layanan umum pun juga belum memberikan ruang yang cukup agar kita bisa meningkatkan kapasitas masing-masing, bisa meningkatkan kinerja di unit yang ada di tempat kita. Nah, sebetulnya pemerintah e, negara sudah memberikan arah terhadap status universitas ini ke depan. Seperti universitas lain yang sudah mengawali, mendahului, dalam status sebagai badan PTNBH, PT, PT, perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum. BLU menurut saya otonom, tapi masih separuh-separuh. Buktinya apa? Banyak persoalan yang masih belum bisa segera bisa kita selesaikan karena kita masih sangat bergantung pada peraturan-peraturan pemerintah yang ada di atasnya. Contoh adalah soal ketenagaan kerjaan. Kita punya banyak tenaga kontrak, baik tendik maupun dosen. Ini menggantung status BLU ternyata juga belum bisa menjawab secara cepat status kerjaan mereka, baik yang tendik maupun yang tenaga dosen yang dalam posisi sebagai tenaga kontrak. Tetapi, kalau status itu PTNBH, insya Allah jauh lebih bisa diberikan jawaban secara cepat atas status tersebut. Jadi, Bapak hormati tahun 2023 ini peraturan pemerintah yang menyangkut ketenagaan kerjaan juga krusial Karena kalau tidak ada perubahan tentang PP tersebut, maka banyak tenaga-tenaga yang... Rangka kontrak ini dalam tanda kutip berada dalam status yang tidak jelas. Nah, saya yakin semuanya nanti akan berpengaruh. Pada sisi yang lain, tahun-tahun ini juga kita ingin terus memastikan apa kinerja universitas ini betul-betul baik sesuai dengan regulasi yang ada dan outputnya bisa dirasakan oleh masyarakat banyak. Nah, saya kira ini tantangan yang tidak mudah maka saya selaku Ketua Senat Kestember sesuai dengan tugas pokok. Fungsi yang melekat sebagai Ketua Senat harus memastikan semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah, oleh sebab itu saya mencuri waktu pada saat apel ini untuk keliling ke setiap fakultas agar terbangun suasana yang kondusif, suasana yang tadi disampaikan oleh Pak Dekan bersama-sama soliditas, Persatuan, persatuan tergotong royongan itu bisa dipastikan sehingga apapun masalah yang muncul di institusi kita, saya kira tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Pasti akan bisa diselesaikan dengan cara yang beradab, dengan cara yang baik. Saya kira itu harapan yang paling penting sehingga mudah-mudahan komunitas sumber yang kita cintai ini akan melaju dengan baik sesuai dengan harapan kita semua, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Saya kira itu beberapa hal yang saya sampaikan, dan saya mengucapkan terima kasih Pak Dekan, serta penjajaran, termasuk teman-teman dosen pendik yang hari ini apel. Mudah-mudahan kita selalu bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.